kadang kalau kita dengar suara orang Indonesia ini ngaji, nggak kita lihat wajahnya, kita sangka orang Arab, pas dilihat, eh orang Indonesia. Sehebat hebatnya orang India tetap susah bilang t, tapi orang kita semuanya bisa. Orang India nggak bisa bilang t, everything tutorial. <laughs> Sehebat hebatnya orang Turki itu nggak bilang Kap itu c, Allahu Akbar orang kita semua huruf itu bisa pas kenapa? semua dia makan batu dia makan pisau dia makan lidah lidah orang Indonesia ini lembut halus negara ya, gara-gara itu, batu gilingan tipis pisau potong rujak tipis semuanya bangga tak jadi dalam Indonesia? bangga, batu dan kayu jadi tanaman